Klub sepak bola tersukses di Italia AC Milan resmi mengumumkan pemain anyarnya yang direkrut di bursa transfer musim panas 2022. Charles De Ketelaire adalah pemain gelandang serang yang direkrut juara bertahan Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022 itu. Rossoneri memberi kontrak jangka panjang kepada Charles De Ketelaire dan akan menetap di San Siro hingga tahun 2027 mendatang. Pemain berusia 21 tahun tersebut nantinya akan menggunakan nomor punggung 90 sebagai identitasnya saat bermain di klub asuhan Stefano Pioli. Charles de Ketelaire telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. AC Milan dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Charles de Ketelaire dari klub Brugge, pernyataan resmi AC Milan. Pemain tersebut telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027 dan akan mengenakan nomor punggung 90, tambah AC Milan dikutip dari okezon.com Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Charles de Ketelaere memiliki sejumlah trofi domestik, di antaranya tiga gelar Liga Belgia dan dua piala Super Belgia. Dalam delapan pertandingan saat bermain bersama timnas Belgia Charles de Ketelaere sukses mencetak satu gol. Bersama Klub Courtois, Charles de Ketelaire mampu menunjukkan kemampuan etiknya. Charles de Ketelaire sendiri telah mencetak sebanyak 25 gol dari 120 pertandingan yang dilakoninya.